serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dan kabar spesial pastinya dari Lesti dan Bilar. Bagi yang sudah mensupport channel ini, mudah-mudahan ya kalian semua selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu diberikan kelancaran. Amin. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini ada kabar spesial datangnya dari Bang Boril. Satu jam yang lalu, persahabat di laman akun Instagram pribadinya memposting foto bareng Pak Gas di persahabat ya, Tim Lesnar Entertainment. Yang luar biasa, mudah-mudahan sehat selalu, semakin kompak dan semakin solid ya, untuk mendukung dan selalu memberikan kejutan pastinya untuk kita semuanya. Luar biasa! untuk tim Leslan Entertainment. Dan kita juga mendapatkan info dari live-nya Bang Boril di ya, bahwa alhamdulillah untuk akun-akun netizen haters yang selalu nyinyir Persabatia ya, sudah diblok oleh Bang Boril. Itu info langsung dari Bang Boril di live Instagram Bang Aril persahabat, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang lagi nih persahabat, yang selalu nyinyir. Apalagi orang-orang yang selalu berkomentar tidak baik Dan di sisi lain persahabat ya Saat live Instagram Bang Boril ini pun banyak sekali Yang bertanya soal lintar ini Persahabat ya Yang untuk beberapa hari ini jarang nongol Dan banyak sekali orang-orang yang bertanggapan Bahwa lintar itu sudah keluar dari Leslar Entertainment Dan kita lihat diunggahan lintar Terbaru persahabat ya Itu unggahan terakhirnya 19 jam yang lalu Memposting foto bareng ke Uyemungzi Ini persahabat ya Dan di sini tentu ada kalimat komentar yang diberikan Dari akun akunurul.azad.3914 Mengatakan Kemana aja lintar baru kelihatan Kirain tidak dilesa lagi katanya tuh Dan kita lihat juga persahabat ya Di kolom komentar jawaban dari akun Sitia576 di situ menjawab Mungkin Bang Lintar mau nikah Makanya jarang sama Leslar Karena di bio juga sudah nggak ada Leslar Entertainment ya Katanya tuh Coba kita cek persahabat ya Di bio Instagramnya Lintar Memang sudah tidak ada Tentunya kalimat atau nama Leslar Entertainment Sepertinya Bang Lintar itu mau nikah persahabat ya Banyak beranggapan seperti itu tentu keputusan apapun yang diambil kita selalu dukung dan support yang penting mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik amin kita doakan yang terbaik saja untuk idola kesayangan kita berikutnya persahabat disimak juga di momen yang sangat luar biasa di unggahan abangan skor ini, persahabat ya trending satu takdir cinta dalam enam hari sahabat ya enam hari berturut-turut untuk lagu Takdir Cinta Trending satu ini luar biasa, persahabat ya. Ini postingan satu tahun yang lalu yang baru diunggah kembali. Kita lihat di slide berikutnya juga, persahabat ya. Trending satu umum, trending 2 music Indonesia untuk lagu Takdir Cinta. Ini luar biasa, nggak ada lawan, persahabat ya. Kalau soal trending, idola kesayangan kita sampai 7 negara, tuh persahabat. Nggak ada lawan sih, sekali trending sampai 7 negara. Proud banget katanya Tuh. Inilah pembuktian bahwa Lesnar Entertainment Memang sangat luar biasa Kekompakan dan kesolidannya The best untuk Lesnar Semuanya Kita lihat juga Sobat ya Di kalimat caption yang dituliskan Di unggahan ini Lagi muter-muter lihat postingan Satu tahun lalu di akun satunya Tetap streaming takdir cinta ya guys Sama Lentera sekali umur hidup Tuh Yuk mudah-mudahan semakin banyak lagi ya Orang-orang baik yang selalu mensupport Karya-karya terbaik idola kesayangan kita Dan mudah-mudahan Lagu-lagu Bunda Lesti dan Papa Bilar Selalu bisa trending, amin Dan berikutnya juga persahabat Ada momen spesial yang kita dapatkan di acara semalam nih Acara D 5 Final Audition Ini seru banget nih Saat host mendapatkan Tentunya oleh-oleh di persahabat ya Dan Papa Bilar Memegang satu bungkus atau satu tas nih persahabat ya dan di momen ini pun Papa Bilar menyampaikan anak gua demen nih katanya tuh Masya Allah sekarang langsung keinget Abang El ya luar biasa Abang Fatih selalu diingat dimanapun oleh Papa Bilar ini Masya Allah banget selalu ingat anak oleh-oleh dari peserta ataupun penonton Papa Bilar selalu tentunya Menyiapkan dan selalu pastinya ingat kepada BBL, ini luar biasa idola kesayangan kita. Semakin bangga dan semakin bahagia pastinya. Dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan cirukan vitamin terbaru dan kabar selanjutnya bersahabat ya dari idola kesayangan kita. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Lipa TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.